Sekarang kita akan menempelkan indeks HTML yang kita buat ini ke halaman ini, halaman show ya, show post. Jadi kita buka file show di sini. Kita bisa menggunakan render. Jadi ada fungsi render di sini, kita bisa tambahkan render. Kita panggil comment view yang sudah kita buat dengan templatenya nya adalah new.html. Nah, di sini render ini membutuhkan beberapa parameter. Parameter pertama adalah connection yang sudah ada. Di sini sudah pakai ya. Yang di atas ini ada connection. Jadi kita bisa pakai seperti ini. At sign atau versi panjangnya adalah seperti ini tapi phoenix menyederhanakan dengan menggunakan add @sign gitu untuk semua parameter-parameter yang dikirimkan dari controller. Kemudian ada post, adalah post dan ada comment. Comment changeset yang dibutuhkan ya. Yang adalah comment changeset. Oke, sudah kalau kita save sekarang dia karena ternyata comment changeset itu belum ada di ya, ini get post get itu adalah show ya di kontrolernya uh, show